Oh, ini kalau ke rumah Kak Rocky ini ada banyak buku-buku Nah tapi yang menarik ini ada bu banyak buku-buku yang sebenarnya bukan karaoke yang nulis ini dari Iya orang-orang ya. ini, ya. ini ada banyak buku orang kirim-kirim Dikirim ya nulis saya tentang sendiri. Rocky Gerung Ini api, akal pikiran Rocky Gerung Ada foto dan terima kasih jadi, yang kirim-kirimin ya, ya. yeah. Jadi uh, karena kan Twitter Rocky Gerung ini di-suspend di atau di apa ya Terus foto-fotonya ada yang penggemar begitu ya yang kumpul-kumpulin dari di kumpul Medsos Kan di Twitternya dulu you. saya juga follow ada puisi puisi Nah ini ada ada menarik ini, ada kumpulan puisi dari Twitter juga ya nih Ya itu bukan saya, saya tulis tapi saya nggak punya file. Mungkin di Twitter ada orang yang kumpulin, lalu dia bukukan, dia kirim ke saya. Thank you. Hmm. Jadi ini untuk obat biar nggak pusing ya, tadi <laughs> habis, habis ngobrol berat tadi. Ini saya... Uh, Mau baca? Baca ya, itu. ini kumpulan uh, tweet, tweet, ya puisi yang di tweet. tweet. Nah ini ini banyak oh, okay. banyak sekali ini kumpulannya. Saya tadi sudah sempat baca-baca dan ya... Yes. Nah, Kata -kata -katanya. Saya mendengar tuh Nah baca ini, ini saya kita bacakan dulu ya Ini saya, hmm. saya pilih ini ya Ini ditulis tahun 2011 Kita baca Buse, dulu 10 ya 10 tahun ini. lalu Iya 10 tahun yang lalu nih uh, hmm. dikirim ya Bukit di depan itu telah berabad diusik gemercik sungai ini Tapi ia tak ingin runtuh membendungnya Awan baru saja menyembunyikan sang bulan Tetapi ia tetap bernama Karena mereka tak bermusuhan ranting kering tak sengaja terinjak. Tapi mungkin ia memang menanti patah. Oh, keren. Pak, oh. <laughs> kita lihat beberapa fakta sejarah tuh. Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim, disembah oleh Yesus, disembah <laughs> oleh Musa, oleh Nabi Muhammad. Itu. Kan sama kan Tuhannya? Jadi, apa yang membedakan tuh? yang membedakan adalah islam datang terakhir karena itu islam menyimpulkan bahwa yang akan datang mengikuti yang terakhir jadi finalnya di quran seluruh ayat itu tetapi simbolisasi tentang Tuhan kita nggak bisa bilang coba kita cek Nabi Ibrahim bertuhan siapa kan kita nggak bisa cek kita mesti andaikan dia bertuhan seperti yang diterangkan oleh quran Yesus juga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 Kan itu debat teologisnya, tuh. Saya baca semua itu, tuh. Tapi saya tetap menganggap bahwa ya ini kan itu eh, dikendalikan oleh akal manusia yang masih berkembang. Nah, sentimen politik masuk di situ, itu yang saya mau cegah. Kalau saya rumuskan secara filosofi begini. Agama menganggap hanya ada satu ada. Ada yang lain harus dinyatakan tiada. Jadi monoteisme bilang begitu, hanya ada satu ada. Oke, enggak apa-apa, enggak ada soal itu. Tapi bayangin kalau kalimatnya bunyi begini, Hanya boleh ada satu ada, maka ada yang lain harus dilarang ada. Itu menimbulkan problem politik. Kalau kita bisa hanya ada satu ada, oke. Ketauhitan itu muncul dari prinsip itu. Tapi begitu bilang hanya boleh ada satu ada, itu masuk di dalam problem politik. Kenapa yang ada yang lain enggak boleh? Kalau orang ateis,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 Enggak perlu bertengkar, tuh itu uh, ateisme yang nihilis, nihilistik. Hmm. Gitu. Tapi di Indonesia, terutama, ateis itu dianggap memusuhi Tuhan. Di situ salahnya, tuh. apalagi anti Tuhan. Anti Tuhan artinya dia tahu ada Tuhan, kan? Hmm. Tapi dia anti itu. Tapi orang ateis enggak menganggap Tuhan itu ada. Jadi, ngapain dia musuhin Tuhan? Dia enggak mungkin dia musuhin sesuatu yang dianggap nggak ada. Itu lain dengan anti Theis. Antitesis itu memusuhi, kalau ateis bukan memusuhi. Bedanya itu, antitesis ya satu politik untuk memusuhi Tuhan, dan itu kan eh, tidak ada hubungannya dengan agnostik. Dengan ateis tadi, agnostik saya nggak tahu, saya berbuat baik masuk surga, apa nggak, saya nggak tahu. tuh. karena itu, saya menganggap bahwa ya berbuat baik itu tuntutan manusia, bukan tuntutan agama. Tuh. Kalau tuntutan agama, udah ada standarnya. Ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Nah, itu saya nggak tahu. Jadi misterinya di situ, orang agnostik itu menghormati kebaikan. Hmm. Bahkan berbuat baik sebanyak mungkin. Justru karena dia nggak tahu surga ada apa nggak. Hmm. Tapi atas dasar etika humanisme, maka dia berbuat baik aja hmm. Karena dia mesti anggap bahwa saya belum tahu. Kalau dia bilang dia udah tahu, ya dia ya udah jadi orang percaya Tuhan aja kan. Dan nggak, nggak ada problem lagi. Tapi semua orang yang agnostik selalu berupaya untuk mengerti mengapa yang belum ada itu dikejar orang Jadi dia selalu ada dalam kondisi bertanya-bertanya-bertanya Kalau saya tahu sesuatu ada, saya nggak mungkin jadi agnostik Maka saya anggap itu sudah final Tetapi saya menduga bahwa orang lain menginginkan saya sudah final Padahal orang itu kalau saya bicara, dia nggak bisa terangin saya apa itu final kan karena itu, supaya aman, saya bilang saya tidak final atau belum final. Hmm. Gitu. Misalnya begini, ini konsep saya coba hmm. bikin lebih teknis. Ya. Orang debat tentang apakah pluralisme agama itu boleh apa enggak. Kalau kan Muslim menganggap bahwa ada yang bilang, ya boleh. Karena apa? Karena itu kehidupan bermasyarakat, pluralisme. itu Tidak ada yang final. itu. Semua Tuhan benar. Gitu. Itu kan pandangan pluralisme. Hmm tetapi versi lain di dalam agama Islam menganggap nggak boleh ada pluralisme. Yang boleh ada pluralitas. Kan itu intinya. Jadi nggak bisa misalnya uh, agama lain uh, benar, Islam juga benar, lalu nggak ada semacam eksklusivisme. Padahal agama tumbuh dengan eksklusivitas. Maka yang lain itu eksklusivitas artinya yang lain itu mesti dianggap salah tuh. Supaya imannya bersih. Nah, saya hormati itu. Nah, yang ngaco adalah kalau begitu orang masuk di dalam uh, perdebatan politik doktrin itu juga dibawa nggak bisa di dalam masyarakat demokratis berlakulah prinsip pluralisme itu pluralitas itu fakta sejarah bahwa ada pluralitas tapi menyebut pluralisme artinya jangan klaim kebenaran nah bagi orang yang beragama kebenaran mesti diklaim tunggal hanya boleh ada satu ada ya, karena ya. itu saya ingin bedakan itu tapi kan orang ingin dapat kelegaan mau tahu tuh, poin saya apa, gitu. Waktu hmm. saya bilang poin saya ada tiga, tuh. Tergantung konteksnya apa. Lalu orang bilang, kok Anda nggak konsekuen? Lucu konsekuen karena saya bedakan wilayah wilayah sakral, wilayah hmm. profan, dan wilayah sosiologi. Orang yang bilang, semua agama benar, ya itu kan bahasa pasti diplomasi doang, gitu. Supaya nggak nyakiti. Padahal kita mesti berani duel argumentasi. Hmm. Kalau Anda bilang agama Anda benar, ya oke. Okay. Mau dianggubankan? Nggak mau dianggubankan. Kan itu konsepnya bukan pluralisme, toleran aja kan? Toleransi itu hal yang Islam kait dengan diksi dan ayat toleransi itu. Hmm. Tapi kemudian nanti akan diseret-seret, ya toleran pada situasi ini dong, kalau ini jangan toleran dong. Itu interpretasi orang-orang hipokrit aja sebetulnya. Padahal toleransi itu adalah sunatullah. Demikian okay. juga kemajemukan, demikian juga pluralitas. Nah, yang sialnya di Indonesia, ini, ini, ini hmm. sialnya. seolah semua orang harus beragama. Padahal agama itu adalah hak. Boleh dipakai, boleh nggak dipakai. Hmm. Kan konstitusi kita nggak bilang Anda wajib beragama. Enggak. Anda berhak beragama dan pemerintah negara melindungi hak itu. Hak apa? Hak masuk surga? Bukan hak untuk menjalankan ibadah Tidak diganggu. Tapi kalau lingkungan agama kan, ya... Keluarga wajibkan itu, hmm. tapi negara nggak wajibkan. Nah, orang suka nggak uh, nggak paham apa itu hak. Ada yang bapak nadol nggak? Saya mulai pusing ini. <laughs>